Bapak, Ibu, teman-teman saya saya mau izin berdiri, mohon maaf, <tuk> saya nggak terbiasa ngomong dengan uh, duduk, karena bukan apa-apa, uh, perut mulai membesar masalahnya. Satu, <tuk> yang kedua memang laki-laki menciptakan untuk berdiri, jadi harus berdiri. Ingat, Dan saya mohon izin melepas masker, saya untuk uh, satu jam ke depan tidak bisa ngomong ditutup maskernya, bukan apa-apa, abab saya kembali ke saya. betul jadi kali-kali bagi-bagi dengan mbak Anang okay. uh, hari ini uh, Alhamdulillah dalam suasana yang uh, satu ya saya pun perjalanan dari Bandung juga masjid dan benar-benar tetap saya semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh. Okay, oke kurang kompak dari seribu orang yang hadir di sini yang jawab salam saya cuma 20 orang saya ulangi, saya doakan yang menjawab saya kembali diberikan rezeki yang melimpah diberikan kesehatan yang Amin. luar biasa terbebas dari covid Amin. yang masih jomblo sedapatkan duduk, yang sudah punya segera double Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga beri tepuk tangan Oke, okay, uh, saya akan mencoba. Ini uh, mudah-mudahan tidak ada yang mengantuk. Jadi sesi saya ini agak sesi menggelikan dan sesi mengantukkan. Tapi mudah-mudahan saya doakan tidak ada yang mengantuk. Sambil dicicipi, silahkan pedang kepelnya rasanya luar biasa. Kalau kurang rasa kepalanya diajuin. Kepel Jawa. Tadi <usaha> tantanya banyak soalnya. Saya juga punya. Oke, okay, uh, nama saya Rizky Dianto. Jadi kalau saya mendengar jalawastu, sumuh hidup saya baru pernah buang air besar di jamban model kayu prosesnya, berang di Jalawastu teman-teman Jalawastu ya saya waktu itu masih ngasihkan masih dengan teman-teman provinsi. -teman uh, jambannya kalau nggak salah masih Pak -am, pa Amin kayaknya masih Pak Amin, saya dari Jalawastu melihat jalannya longsor kayak gitu, ngeri tapi luar biasa eventnya, ya tang, ya dan saya dikasih kenang-kenangan ikat, ikat putih dan Alhamdulillah ketika saya dipakai diambil sama tamu saya pak dikasih 1 juta tamu asing pak mau nggak dikasih gimana? satu diterima. dari itu yang satu. tapi masih ada saya, saya dikasih satu sama waktu itu pak siapa ya pak? saya lupa tuh yang kasih. nah ya pasan. terus yang satu memang saya beli souvenir saat itu. dan kebetulan ketemu lagi kalau nggak salah di Semarang ya. festival ya. desa saya, saya sebagai juri. alhamdulillah, alhamdulillah. juara ya. Alhamdulillah. alhamdulillah ya. ya jane, jane kasihan karena jauh-jauh biar juaranya dan ini teknik juga loh, Brebes loh. Jawa Tengah hanya dua kabupaten yang punya bahasa Sunda, satunya di Brebes, satunya di kecamatan Dayuhur Cilacap, sama-sama Sunda. Jadi nanti jaringan harus aku dengan sana juga ya. ya. Oke, hari ini saya akan mengupas tuntas. E, kalau ngajarin jaringan, kayaknya enggak mungkin karena saya lihat juga nggak e, ada yang saya kenal pengelola desa wisata. Ini mungkin benar mas ini banyak yang baru Banyak yang sudah jadi, ketika jadi Sama-sama gulung -sama tikar Wara-wara gitu, pandemi gitu. Nah ini kan saya luruskan teman-teman Teman-teman sekarang sudah mulai bangkit Namun yang sudah jadi desa wisatnya Sudah bereska, mau gak mau Harus Beralih total Konsepnya, oke nanti saya jelasin sekarang Yang namanya konsepnya apa gitu loh Maka kenapa teman-teman di Kebun dalam Muncul beberapa minuman-minuman dari yang tremos kecil, berarti yang jarang disukai, yang gede banyak, atau mungkin yang lebih murah, itu yang gede gitu. Karena sekarang nanti saya jelasin Bapak Ibu teman-teman. Gambaran desa wisata, yo yang ada di sini disajikan gitu loh. Pagi, ya, Bapak Ibu, ya teman-teman, ya paham ya. Kita pahami dulu nih, nanti akan saya jelaskan sedikit. Ya, kalau nanti diskusi tidak bisa terselesaikan di sini, silahkan nanti bisa menghubungi nomor WA saya. Ya di 081 -329 -67 -67 nanti bisa dicatat sendiri atau minta Bu Winda mohon maaf nomor saya tidak menanyaini utang-piutang okay, ya. kemarin ada beberapa kebukuran karena tem, saya jadi tim verifikasi bantuan juga di administrasi mas ada bantuan enggak? mohon maaf, nomor saya buat yayasan gitu jadi dosa usah khawatir ya lah, seperti ini nah terkait dengan kondisi real ini yang dialami sekarang oleh ya, teman-teman kondisi kita saat ini ya termasuk kami punya bisa-bisa baginya Saya saya mau nanya nih. Yang desa wisata sudah jadi yang tangan, sudah beres SK Bupati bebas. Cong! <tuh> <tuh> <tuh> saya saya minta satu, kalau empat orang yang hadir desa satu aja gitu. <tuh> Oke. Okay. Dari desa mana? Malang Haayu. Malang Haayu daerah ya? Padaansari Paguyangan ya, oke. Okay. Mana lagi tadi? Kalimlingi. Mangrove, Mangrove ya, saya so, menang kesana. Cemara. Pancing ya. <coughs> Ngacungnya mana Pak? Oh enggak, enggak, ya, kan, kan. ya. Yang belum, angkat tangan. Yang belum mendapatkan SK. Atau yang baru mau jadi desa wisata, angkat tangan cawin okay, ya, oke. Okay. yang tidak mengancurkan ini jangan-jangan peserta ilegal itu. <laughs> oke, okay. oke. Okay. teman-teman saya saya mungkin menilai nih, teman-teman. saya sampaikan dulu nih. teman-teman nomor satu kayaknya sudah mulai nih. yang kemarin menjadi pengolah desa wisata akhirnya merantau lagi, akhirnya di tukang bambu segala macam betul. berarti ke bidang lain. Termasuk ibu-ibu dan teman-teman di wisata yang uh, sepi Akhirnya beralih ke bidang lain bisnis online Motor difoto foto di online gitu loh TV difoto foto di online kan kemarin terjadi seperti itu gitu loh Banyak yang, yang kedua sudah K.O. Saya kira berbes gak ada yang K.O ya Gak ada ya gak ada yang K.O. Yang terakhir masih bertahan walaupun tidak tahu sampai kapan betul nggak oh. sampai mau menunggu bantuan, bantuan itu misalnya bantuan jws kabupaten gimana caranya sekarang bingung ini di dalam kepala dinasnya bapak iba bingung juga gitu Jadi nanti kita luruskan di sini ya terkait dengan di sana nah tapi teman-teman sekali lagi desa wisata yang suruh nanti yang mau seperti ini satu inovasi Dua tatasi di tadi Bana. Kita kan kolaborasi dengan PKK. Jadi pok dari desa wisatanya enggak masak, yang masak PKK. Sing baik piring pengelola. Itu kolaborasi gitu. Sing ngurusi tiket nanti sama besok. Yo penunggu baling desa itu. Itu kolaborasi itu yang dimaksud. Jadi nanti jenengan kapan-kapan ke Purbalingga. Nanti di hotel berbintang namanya Grandling, Anda akan melihat namanya brosurnya desa wisata. Itu namanya kolaborasi ya berbes itu banyak hotel kenapa teman-teman enggak lari sana? dengan kalau nanti lihat di grandian berbes jadengah akan lihat expandernya di sana punya saya di lingkar itu nanya kolaborasi pak inovasi jelas ingat teman-teman nah yang mau bikin konsep desa wisata atraksi wisata jangan kartunya sendiri ini yang banyak terjadi bikin tempat selfie bagus di ketinggian bareng dibikin di foto bagus di instagram singkat tak boleh posting asal jebulingnya tau itu loh. ini loh yang terjadi loh serius. Ya, betul. betul ya. ya betul. maka konsep, manuk kalau wisatawan baca trennya. menurut saya bu, wisata serbis sekarang mulai mulai meredup. yang banyak sekarang adalah atraksi aktivitas karena pak wisatawan yang terbanyak sekarang datang ke adalah wisatawan keluarga. Potensi viralnya, ya. betul potensi viralnya ini yang saya maksud. ya satu inovasi. nah yang dimaksud inovasi saya kepengin teman-teman semenjak terjadi pandemi kemarin, setelah terjadi munculnya wedang jahe hilang dari peredaran, wedang ungu sampai dengan kemarin lemon hilang karena perkenan pengaruh ini. Hmm. Oke okay. ya. Minulatourisat muncul <susuk> 4F. Jadi neng jendengan mau bangkit sekarang desa yang sudah jadi rumusnya 4F. Silakan digarap. Bagaimana caranya? Tempat neng jendengan bisa merasakan orang datang itu fun. Kan karena rumisnya orang pihnik seneng lo ya Dengan bikin tempat wisata tapi jalannya trekking-nya terlalu panjang 5 km sudah gak seneng lo. yang kedua fresh biasanya fresh digambarkan pasti odor activity silir angin, air, ini yang sekarang dicari yang kedua makan desa wisata kalau tidak bisa mengolah makanan tidak bisa menangani makanan, memanage sendiri, membuat makanan siap-siap gulung -siap ikan desa wisatanya apalagi mu oh kita gampang ada catering mu oh tinggal pakai panggil catering datang yang ada ya misalnya jadi penonton berikutnya homestay oke saya menjelaskan homestay ini. yang namanya homestay yaitu yang jenengan hari ini menginap ada yang bagus ada yang tidak yaitu gambaran saya kan apa homestay itu adalah rumah warga yang disiapkan disewakan kepada wisatawan yang mana wisatawan nginep bersama yang punya rumah titik itu sudah jumlahnya, loh berarti misalnya kuncinya di mana pengin sih ini wisatawannya yang punya rumah pergi itu villa, ingat, maka gambarannya Yosef, aku alhamdulillah. Yosin kotor ya musibah gitu loh. Ya, itu langsung, langsung. Ya, teman-teman ingat sekali lagi, homestay itu ada standarnya. Nanti kapan-kapan kita berbicara masalah homestay, ya karena bukan ranahnya di sini homestay. Tapi gambaran homestay adalah kita jelasin, bahwa nanti mereka menyiapkan. Nanti ada ya aturan mainnya, sewanya itu lebih kesana lagi gitu. loh Yang terakhir, oleh-oleh. Besok jenengan dari kebun dalam nggak beli oleh-oleh. Anda tidak lengkap 4F ini Oke. besok tanyain Mbak oleh-olehnya itu dalem apa? Kalau hanya cuma makanan dengan protes Olah-oleh yang sebenarnya adalah bisa tahu perusahaan yang terakhir Kenangan, kenangan yang paling abadi yang tidak bisa dimakan Anda harus menciptakan itu Jelawasku keren pak Satu-satunya kopya apa namanya Ikat udeng di Jawa Tengah Putih hanya Jelawasku. Branding pak itu pak Ini yang saya maksud Kenangan abadi adalah kenangan yang tidak bisa dimakan, tidak expire, dan bisa digunakan terus. terus menerus Kaos? Boleh! Karena Pak, kita harus belajar banyak dari Bali Ada salah satu kaos yang terkenal di Bali yang seluruh dunia tahu Jogger, Saya bocorin Pak, Jogger konveksi kainnya dari suku Solo Singa blond wong Banyuwangi, karena di Bali tidak ada pabrik sablon, jadi pemilik jogger itu hanya menyerahkan konsep di sablon di pabrik konversi Banyuwangi. Di turn nembali, sing tuku ku wong berbes <laughs> nah, Betul, pak limpa. Oke. Okay. Brand jogger, tanya ke hotel, pas oleh apa? bakal sugir. Tanya ke tukang supir taksi, kau sugir. Karena mendengar Bila dari gadu. Yang dari peredaran kenapa enggak bisa terkenal karena masalah branding karena yang mobil itu kan becak lima ribu ke pabrik dagadu 5.000 lima ribu kelele nggak beli jadi selawehu becak ya pak ya, nanti anggarkan ke depan kita tadi bali ke Bali, dua ribu enam puluh kita anggarkan Bu Winda ya, kita belajar itu, kenapa ini penting, pambat eh, kenangan kalau yang sudah punya ciptakan boleh oleh-olehnya berupa kaos dengan catatan kaosnya yang bagus kayak jogir jangan kaos saringan tahu atau kaos hmm. yang arang-arang dulu -arang, ini diciptakan boleh belakon kok gitu boleh keris terserah apa yang bisa ada di tempat jaringan dan tidak diciptakan di tempat lain jadi tempat dengan tok gitu saya uh, bawa sedikit sampel nanti biar nanti dengan teman-teman tahu berikutnya ini yang sedang ramai pak teman-teman di Solo mulai melakukan wellness tourism apa itu balistikisme? wisatanya hanya gini, toh pak. welcome dreamnya minuman rempah-rempah seperti itu. datang sambil minum, ada yang memijat. balistikisme ya, mau wisata kesehatan, loh. No? dipijat, diajari ekoturisme. Hey, ini balistikisme, pak. Ya? saya contohin di Bali, ada yang namanya Bali Kulina, di Ubud Bali. hanya melihat sawah, pak. dulu hanya kafe kopi nongkrong kayak ringan. Sekarang menjadi destinasi wellness tourism Kenapa? Orang yang masuk gratis Tapi dia wajib membeli paket satu Selawew 100, Pak Widodo, lima ribu mendapatkan 8 cangkir Jenis minuman rempah-rempah dari kopi, teks, sampai wedang ungu uh, Kalau misalnya, wedang rempah Bahkan ada Temulawak, temulawak, apa yang dia jual bukan minumannya Pak Minumannya ini satu selalu, tapi ketika datang satu mobil, sudah ada pemandu yang menyiapkan Orang ubud asli, pemandu hudum dan bersertifikasi Jawabannya gini Pak, selamat datang di Bali Pulina, silahkan me please ikuti saya Satu meter tanaman jahe, Bapak Ibu ini adalah tanaman jahe Orang Jakarta yang gak pernah oh ini gedung jahe toh bahasa mau oh panjang pak jahe toh jelasinnya setengah jam toh. Padahal tempatnya sempit, pemandangannya seperti ini pak. Tapi dia dijelasin tanaman jahe, temulang, sampai dengan welcome welkandrinya dari kopi luwak. Di situ ada kandang luwak dan ada luwaknya sedang memakan kopi. Cucinya keluar kulitnya dimakan. Ini free welcome welkandrinya dan tidak pernah diminum oleh wisatawan. Kan tahu prosesnya. Di sana dia cari kopi robusta seperti apa, kemudian jahe seperti apa, menggilingnya seperti apa. Jadilah destinasi jualan paket, Pak. 125.000 dapat 8 cangkir. Yang namanya diminum tidak diminum wis bayar 125.000. nah orang diminum, enggak mungkin sama penjualnya diwadahi foto lagi buat dijual berikutnya modalnya gampang, ceritanya bisa lokape ya porak ini yang saya maksud pak, disana kita harus kesana daripada bikin pemancingan, bikin kolam renang ribet, anggaran ini gede, tiga kali lipat pada operasional ini yang saya maksud yang namanya orang hanya minum, pasti berikutnya pas pesan tambahan pak, Mung, kerennya memanggilnya menggunakan kenongan yang bunyinya berbeda kalau di sini kan, tong, tong sana itu kalau ditabung Bali sawah lebih bagus berbuslah, baru bisa lihat. 8 cangkir jenis minuman, satu selama ini dibayar, eh, diminum tidak diminum bayar di depan. Cuman memang ketika masuk satu rombongan didampingi oleh satu pemandu waitressnya yang masuk. Pinter kalau gasebonya nya full diajak kelilingnya yang lama, nunggu sana jalan gitu jadi kurang lebih sana itu kalau misalkan kurang lebih satu jam jadi mereka menghabiskan waktu minimal dua jam satu jam keliling mau gak mau harus diajak keliling karena syaratnya itu melihat tanaman-tanaman, melihat luar kopi, jenis kopi dan sebagainya melihat gilingan kopi seperti apa gitu di Bali kulina ini yang saya maksudkan apa yang saya lagi Ternyata adalah adalah Tourism berbasis atraksi aktivitas bukan hanya daya tarik dilentok dulu. Gitu. jadi harus ada something tujuhnya, sesuatu yang Dilakukan di situ, bukan hanya something to see. Sekarang berubah total, Pak. Konsepnya jadi, kalau jadi mau menjual something to see, toh foto udah selesai, pengunjungnya ngeliatin toh gini, siap-siap, Pak. Dua ribu tidak ada yang bisa jualan. Ya. Berikutnya, sektor yang bertahan nanti desa yang wisata yang mampu melakukan perubahan. oke Yang kedua, inovasi mencari sesuatu yang baru nih, wellness tourism dan sebagainya. Bapak Ibu Pengunjungnya ke seribu mendapatkan pitch gratis selama dua jam plus plus. Tergiat masuk tele. Menjawab butuan marketingnya, butuan marketingnya dimasuk. Pahami dulu kira-kira nih desa nih Jenengan itu ni dikunjungi pantasnya buat anak-anak atau dewasa atau orang tua ini harus dipikirkan. Jangan dianggap semuanya rata. Contoh yang mangrove, bikin kayak infok dari Pulau Mangrove itu. Oh. Bermaga terpanjang di Brebes Yang datang kebanyakan penyusunan tentara Mbah, monggu dulu nggak bisa Pahami dulu Kalau memang mau dengan sasaran yang kesatuan keluarga Otomatis Anda harus masuk konsep Wisata atraksi keluarga Yang ramah terhadap anak Yang tidak capek Yang hanya kebanyakan makan Foodnya tadi Ini contoh kalau mau bikin e, paket wisatanya untuk anak-anak yang anda harus konsep bahwa desa wisata dengan sasarannya adalah anak-anak saya punya destinasi namanya gelisabi di Ubu sasaran saya adalah anak TK PAUD. kenapa? karena kalau anak TK PAUD piknik pengutuhannya milu, gurunya milu dua kali tempat kita dapat konsumsi tapi naik tamunya kita orang pacaran dua orang tanya wifi nongkrong di tempat makan Tukunet tehto, nomornya tiga jam, maka tehtnya regannya saya ketahui bener pak. Di kalkulasi meja ini ngomong lagi soal tehtnya. Ya cepat memviralkan, tetapi kita ingatkan. Nah kalau sasarkan teman-teman tiga kelompok ini harus kita sasarkan. Saya undang nanti yang hadir di sini, silakan desa kedatangan berisapi, saya fasilitasi, saya jelaskan. Ini loh gambaran milenial Tourism 2022. Gratis bilang aja nanti di kloket temennya Pak Aris. Ya gratis tiga orang empat orang jangan satu bis lah gitu <SILENGALAN> Ngomong saya temennya Mas Haris, pasti di depan bayar gitu dong <SILENGALAN> Nah kemudian berikutnya ini yang saya masuk bagi teman-teman desa wisata yang kepengin jadi calon nih Yang mau jadi pendeserta sudah ada perdayanya nomor 2 tahun 20 bulan Saya masuk di tim perekrutan uh, pembuatan PERDA ini Kita mengalami uh, apa namanya musyawarah perdebatan sampai terakhir ada perdebatan dengan Kabupaten Magelang karena banyak desa wisata di Magelang menggunakan badan bukan apa namanya pengelola itu koperasi, akhirnya koperasi dimasukkan. Oke, okay. tidak usah khawatir. Ingat di dalam perdebatan itu di pelajaran saya tidak akan mengupas ini karena banyak sekali di dalam peraturan sudah dijelaskan di pasalnya bahwa di desa wisata hanya boleh ada satu pengelola. Titik. Mau itu bundes, mau itu pok harus berbadan hukum, mau PT berbadan hukum, mau pok ko koperasi yang sah adalah lembaga tadi. Bundes, Pogdarwis, Kooperasi, apa lagi? Kelompok masyarakat ya Pogdarwis, ini kelompok Pogdarwis. <tuk> ya, ini yang saya maksud. Saya sarankan, saya sarankan lebih enak sekarang kalau mau mengambil hatinya Pak Kades, yo harus melebur ke Bundes. Saya belum paling ngajarin, kalau mau, ya walaupun namen di provinsi ada Pogdarwis ada Bundes, saya sarankan pengelola desa ya orang Bundes, ya orang Pogdarwis. Makanya saya kali pembinaan di Kabupaten, rata-rata. des adalah orang yang dipilih oleh Pak Kades, dan direkturnya adalah independen. Dan unit para wisata yang berlangsung kebanyakan adalah teman-teman di Pogdaris, pegawai teknisnya. Itu saya sepakat. Karena muncul di Kabupaten Purbalingan namanya Desa Wisata Serang, yang mengelola destinasi pihak ketiga, PT Delas Asmi. Boleh nggak Sah, karena lembaga badan hukum Bekerja sama ketiga dengan punya sah Dia sah menggunakan dana desa gitu Sah, di dalam Oke, persyaratan yang harus dilakukan Tadi saya nggak mau pulang balik nih, udah jelasin Perbedaan desa-wisata dan wisata-desa -wisata jelas Kalau wisata-desa -wisata jadi kan hanya bisnis, daya tarik top, something to see top Bisa dilihat, tiketing, parkir, bayar toilet 2000 ulang tapi kalau desa-wisata itu rangkaian. Saya jelasin, si, Pak Mor, maju di desa harus pakai produk. <tuk> Soalnya umum desa, umum desa saya jelasin nih. Saya lebih dari lihat ke depan. Ini desa-wisata. Oke. Desa-wisata. Harganya tahu di Indomak berapa? Oke. Rampai. Hey, 5600 Tukune roti. Ini wisata desa. Anda wisata desa produk jadi sekali beli. 5600 Paham ya? Kita pami dulu nih. Paham ora? Ya. Sik neknya si bingung masalahnya Oke, 5.600 ini wisata desa. Anda tidak tahu, enggak pernah baca pasti isinya apa, berapa ini proses seperti apa karena wus belum sempat dulu. Oke, saya akan kupas. Ini kampung wisata desa terus Saya akan bongkar. Bongka. Ini desa wisata. Oke, nanya sananya. Kita lah, fixing singkong bahannya terbuat dari apa? Bintang. Singkong bodin. Sudah Prosesnya gampang, gampang. gampang. Mengolahnya pasti semua orang bisa ya, bisa ya. Oke, okay. kecuali orang Amerika, pun nggak paham itu apa lagi. Oke, okay. prosesnya tahu ya, okay. harga per kilonya tahu. Okay. Kalau dijual segini kira-kira berapa? Dua pasti dua ribu, bang. Kenapa ini lebih mahal? Kemasan. Pakai kemasan. Kemasannya, kemasan. Kemasan. oke. Okay. Permasalahan kinereta cara membuatnya, tapi kan kita bongkar seperti ini bisa dilihat, bisa, bisa tahu prosesnya. Bisa. Ini yang saya maksud nanti perbedaan wisata desa dan desa wisata. Kalau dengan hanya menjual ini, ya mahal. Kenapa? Dia sudah dikemas dengan baik dan tidak boleh dikurangi. Kenapa? Ini gak boleh, Pak. Desa wisata itu tidak boleh dikurangi satu senti pun pelayanannya satu kekurangan nggak boleh. Ada snack ya, snack, makan ya -makan, makan, bersih ya bersih gitu. Ini akan jadi desa-wisata kalau dengan mampu-perampu di dalamnya Seneng nih semua yang menengah kamu, seneng Fokus, fokus, fokus Baris, fokus, bareng, fokus. fokus. Huh? Lagi fokus Fokus ya, fokus ya okay, fokus. Fokus. Jadi yang dinamakan desa-wisata, saya kepengin dalam satu rakyat ini Cara Bu dijelaskan <laughs> bungkusnya cara mengolahnya dijelaskan tapi tertingting ya ada penjelasan yeah. ya yeah. itu loh desa wisata naik jendengan kepengen hanya wisata desa tukur pasar selesai itu wisata desa tapi kalau jendengan kepengin ini dibuka ditaruh di sini kamu pelajari paham ya kenapa bisa mahal sepakat kemasan desa wisata itu adalah kemasan untuk integrasi ada atraksi ada makan ada akses ada pemandu dan sebagainya, ada pemandangan, sampai dengan ada dikemas promosinya dengan baik bisa wisata tidak boleh dikurangi satupun. kalau tidak percaya masuk ke Indomaret beli kitela 5.600 dimakan, ada sudah tahu harganya 2.000, maka di depan kasir bayar orangnya buku set velena oleh apa orang? kenapa itu rangkaian pak? itu, itu, itu makanya desa wisata nah yang hanya mengurangi jual buku orang payu pak Sih orang ini. Ayo. Nah, nah, paham ya? ya. Jadilah kita lah, bisa wisata ini dengan. Oke, okay. paham ya? Oh, berarti nak jadi desa wisata kita lah? Iya. Prosesnya, beratnya, dikukur, segala macam. Tentunya jadi lah, kenapa? Satu kemasan. Makan desa wisata harus satu kemasan. Contoh, datang. Welcome dance, welcome drink, ice breaking, ada pemanggunya, Ad Ya, transportasinya digunakan, ada nomornya jadi sepedanya tidak ditukar. Kalau dibawa pulang sepeda 49 akan dicari 49 mono yang bawa, 5 juta. Lengkap. Sampai dengan besok ada crossing ada jadwalnya, ada nginepnya, Itu loh di sawisata. Maka rumusnya substitusi. Ada sesuatu yang dilihat substitusi. Ada yang dilakukan dan besok ada samping tube. Ada yang dibeli. Supanya orang-orang ini kira foto hasil ten harus ditanyakan, kenapa setiap desa pasti berbeda paham masing-masing lain semuanya? paham ya? itu yang pertama berikutnya terima berikutnya, sorry ini besok saya seminar lagi ya berikutnya bagi calon desa wisata langkah-langkah yang harus dilalui adalah satu, anda melakukan pencanangan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh Salon panglolan dan mengetahui kepala desa diserahkan kepada dinas terkait Pak saya mau mencanangkan bukan meminta SK loh ya Saya mau mencanangkan Nanti saya jelasin mencanangkannya coba Nah setelah dicanangkan maka tim dari dinas akan turun Berikutnya akan dinilai Oh mencanangkan ya apa sih mas potensi ini Oh iya sebelum SKnya turun itu so. Saya masuknya di tim sini kalau di provinsi di penilaian bilang kalau tim penilai bilang, kamu belum cocok mas, ganti lagi ini, tambahin lagi ini ya harus ditambahin, juga tim penilai biasanya terbilang satu praktisi kedua akademisi, ketiga dari dinas itu, kalau hanya dinaslo anda protes karena di perda sudah diatur, yang nilai itu siapa baru kalau pencanangan oke, okay. pencanangan itu melepaskan masyarakat jadi bikin panggung bahwa kita pencanangan atau solisasi yang dilakukan oleh undang tokoh masyarakat TPRW dilakukan oleh teman dinas mencanangkan sampaikan bahwa kita menjadi potensi kami ini dengan catatan ini sudah ada bayaran yang namanya pengelola. Setelah dicanangkan dileg kemudian ditetapkan oleh siapa pemerintah kabupaten oleh bupati bahwa desanya dengan nanti ada tiga termasuk rintisan berkembang atau maju. Kenapa ada kata-kata seperti ini akan berpengaruh pada di bergumnya. nanti ada juknis pengajuan bantuan uang provinsi saya tidak akan bawa sini nanti biar capri aja di keuangannya berapa rahasia soalnya ya. yeah, yeah, yeah. alurnya seperti ini bagi yang baru Oke, saya cuma kalau ada kades ada sekdes kemudian yang lainnya kelompok masyarakat bundes pihak lain melalui kades ulas ingat yang bersih tegang kelompoknya dengan kades tolong kadesnya diakui. Dengan butuh disini masyarakat ya. ingat Minta juga mengetahui tanda tangan sangat selain ke bapak-bapak dari dinas pariwisata. Kalau kelengkapan yang utuh dinilai, kelengkapannya penuh dinilai. Kalau kurang jangan dulu pak, jangan dipaksa. Setelah dinilai turun ke dinas. Ini yang menilai nanti dari praktisi. Kalau saya biasanya perwakilan dari praktisi, man. akademisi, akademisi dari universitas terdekat biasanya. Dinas par baru setelah ini terpenuhi maka akan diterbitkan SK, ingat SK bupati tidak boleh lampiran ya Satu desa satu loh Kemarin saya agak protes ikuti Semarang karena pas 19 desa-19 itu menerangkan lampiran satu desa ini bebas ini nggak boleh Iya jangan dilakukan satu keputusan satu, jangan dilakukan mungkin tanda tangan nih Ya satu desa itu satu, karena nanti berbeda-beda keputusannya. Iya <tik> Bisa. iya ya Pak, biasa. Nanti, nanti seperti itu jumlahnya, ya. Kemudian dalam tahap pencenangan, yang calon desa wisata ini karena banyak yang baru nih tadi saya lihat, yang salat syaratnya adalah ini sudah diatur di berda lebih lengkapnya nanti di dilihat dulu, itu tebel banget masalahnya. Tapi lebih ke teknisnya ada nyiapin ini, yang lembaganya mau apa dulu lembaganya. Ya? Mau dari boleh, BUMDES boleh, kooperasi boleh Atau mungkin, mas saya punya BUMDES tapi saya kepengen di ketidangan ke PT Tapi orang BUMDES bisa nggak? Bisa Yang penting berbadan hukum ya? Masa jabatannya berapa pengelola? Empat tahun Ocomi Yelpau ini sudah berda kok, untuk Palu Empat tahun, yang lebih dari lima tahun dicek kira-kira SK nya masih berlaku atau tidak biasanya ini harus bantuan makanya ranya Pak, Pak S Soal lihat tuh kemarin tuh di provinsi baru ini baru dicetak gitu loh, sekarang masih bangsa gitu Saya paham soalnya, saya bagian ini masalah di provinsi Pak. <laughs> ya, terus kemudian ini harus disiapkan bagian baru, logo, stempel, kop surat. Ingat kop suratnya bunyinya pengelola desa wisata. Ya, kalau memang di situ bumdes ya logonya bumdes. Ya, tidak perlu pakai logo Garuda ya Garuda tengoknya ke kiri lagi salah Kayak gerinda kan repot gitu loh Kalau <SILENCIO> ke <SILENCIO> <SILENCIO> kiri kayak gerinda <SILENCIO> Berita acaranya Kalau nanti sudah dibentuk Bapak ibu harus minta nih Berita acara Ingat ini ini banyak yang salah nih Saya, saya baca nih Administrasi yang dikumpulin ke kami di provinsi Ada SK pembentukan pengelola Tapi tidak ada berita acaranya Di ke terakhir bagi kami kurang, karena Pak Hukum loh kalau menurut kami Kamil ya Karena biasanya berita acara dulu ada daftar lampiran ketika rapat pembentukan pengelola Baru SK, kan gitu Menimbang berita acara, nah yang rata-rata SK katanya berita acara nindi Ah nindi yuk, Itu real karena tanda tangan dari peserta rapat yang real Maka banyak yang lomba kelembagaan gak lolos karena akan saya cari adalah berita acaranya dulu ini lembaga dibentuk beneran nusawarah, apa hanya ditunjuk oleh dinastinya Pak Kades Biasane. Bumdes pada badan usaha milik Pak Kades, masalah ya lah, Allah, anak Allah ya Pak nebek rungguk Pak Kades. kak des nebek rungguk ya <laughs> udah udah gak ada di Burgos, ya iya gak ada gak ada kak rata lho ya Kades, Humbesnya Bojone Kadese pendaharane ini di dinasti. Napa saya Pak dinasti, Pak. Wow, -tom, yang ternyata dinasti tuntanan. Mudah-mudahan Pak Topo enggak ya bukan dinasti ya. <tik> Kemudian nanti ada surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa Setelah berita acara ini yang bagi yang calon ya nanti ya. Bagi yang sudah tolong dicari. Nanti akan penilaian di tahun depan lebih ketat lagi. Ya, belum tentu nanti berbes juara lagi gitu. Ade ayat ingat anggaran dasar anggaran rumah tangga dibentuk Program Kerja Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pengelola Desa Wisata Bermetre iya. Kalau pengelolanya 20 orang, berarti dia kalau fakta integritas ya, kalau di Dinas sebenarnya ya iya. Bikin itu bermetre Saya siap menjadi pengelola selama 4 tahun, kalau saya lewat saya tidak akan meminta uang pesangon Itu harus iya. di bikin Itu nanti menambah nilai dalam uh, Lomba Kelembagaan Di Desa Wisata surat eh, tata tertib wisatawan kalau ada homestay karena ini homestay menyalah cuan harus ada tapi saya lihat di homestay tidak ada tata tertibnya dibikin yang mana? Ini? Siap, nanti saya kasih siap. seperti apa tata tertib, saya hanya melihat tulisan tata tertib yang penting bayar gitu ya. data pengunjung grafik harus ada tiap bulan, tiap tahun, kenapa ini nanti membantu? dibantungan keuangan akan dilihat oh dengan sudah ada pengunjungan setahun sepuluh ribu berarti ada berapa menjadi. 500 juta bisa bisa berlembang Ada grafiknya? Enggak ada yang Kita bisa banyak anjang loh. Kadang-kadang sudah Yooo, gak dapet bahwa anda ramai pakai grafik real ya. Makan yang foto profil yang dikirim kami ke provinsi Tolong jangan foto kosongan Mangrove, foto mangrove tidak ada pengunjung Ini apa kuburan gitu loh ini harus ya, bahan-bahan promo itu harus ada wisatawan yang di situ di foto jangan foto les kosongan gitu loh seakan-akan tidak ada penampakan, tidak ada aktivitas ini tutup atau gimana gitu oh <tuh>, <tuh>, foto pada saat BKM karena awal bantuan gitu ya <tuh>, oke okay ya, data pengunjung Ya, kalau yang teknis lain nanti terkait dengan administrasi ini surat menyurat, masuk dan keluar, pembinaan dan pengamasan, ingat di dalam uh, kelembagaan nanti ada pembina, ada pengawas. Fungsinya pengawas mengawasi njenengan dapat bantuan ada yang ngawasi. Pembina biasanya di teman-teman dinas atau orang yang dituju kompeten. Guru ono piye nek perang ke desa, Gak masalah, yang penting ada yang membina. Karena apa ini nanti banyak yang pengelola itu tidak ada bawas, Pak Badan pengawas. Makanya hancur semuanya. Bangsawan ngawasi ya, eh, Bro. Anggaran sisa kas 100 juta jangan dipakai dulu semuanya. Jadi ada yang ngawasi ini paling bagus, harus ada seperti ini nanti ada buku kas harian, buku bank, buku transaksi dan sebagainya ini teknis pak, teknis lapangan Ya bisa nanti diperbarui lagi ada, ada buku inventaris, notulen rapat dan sebagainya ini saya sarankan tahun 2022 kita lomba desa wisatanya sudah bisa offline, sudah kami ajuin kemarin kalau kemarin kan online ya. kemudian berikutnya program kerja yang bingung bahkan yang sudah jadi desa wisata pun mis dapet STA apa sih bro? Misalnya setau, misalnya lu tuh. Bagi yang sudah terlanjur jadi Dan yang belum atau calon desa wisata Ini loh sebenarnya program desa wisata Saya bikin program di provinsi itu 9 bulan Kenapa 9 bulan? Seperti mengandung masalahnya Jangan lebih dari setahun Jadi percobaan desa wisata adalah 9 bulan Apa langkah-langkahnya? Bulan pertama yang ngurus ini kelembagaan dulu lembagaan Yang kedua sosialisasi kadang teman-teman nek -teman, like dibentuk pengelola biasanya tidak pernah sosialisasi maka ada masyarakat saya pernah jadi juri turun lapangan Bu, tertes sekretariat desa wisata boten de kertas kula nopo ndepeng kertas nih wonten wisata gitu loh sosialisasi Pak ikut nimbrung kegiatan RT RW bahwa menyatakan mendeklarasi bahwa kita sudah jadi desa wisata kami loh pengelolanya kan lumayan ngiriti senek pak, senek ngarisan Arisa Netero kan lumayan bro. enggak sosialisasi nah kesulitannya memang di desa next sikon sosialisasi wong-wong-wong orang percaya gandeng dinas makanya atau undang Aris Widianto yang dari bubalingga wow. saya hipnotis semuanya gitu <tuk> Oke. nanti dengan manajer saya Bu Winda ya senang bisa <tuk> sama patekku juga tuh <tuk> ya. Pembuatan paket, nanti ya kami sudah membidik nanti di tribulan pertama, kami teman-teman di provinsi, kebetulan saya menjadi SK pendamping desa itu di provinsi, nanti akan ada pelatihan tujuan paket yang nanti antara desa A, desa B tidak boleh sama paketnya. Biar apa? Integrasi Pak. Satu kecamatan, ada tiga desa, harus nginep paketnya, berarti sekian jam tempatku seperti ini, tempatku seperti homestaynya di sini, misalnya yang mati akhirnya bangkit gitu loh. Kami sedang siapkan itu metodenya. Kami sedang menyiapkan aplikasi ini, marketing, promosi, handling tamu dan sebagainya. Ini langkah-langkah program nanti ketika anda sudah ada pengelolanya, nanti bisa di copy materi saya. Ya, kemudian berikutnya sampai dengan bulan kesembilan jual pak, bikin apa bikin brosurnya, profilnya dan sebagainya. Ya, kemudian Usaha yang boleh dilakukan di desa wisata perut undang-undang ini ya. Mas, karoke, oli oli Diperbolehkan dengan catatan mencerminkan tradisi karifan lokal karoke ini Ya nebaknya segunak Cermin pakai segini -segini. Boleh Sempak boleh, boleh sepak, boleh Sempak tradisional <Conan> boleh, undang boleh, tidak ada larangan <laughs> dengan catatan <t egokan> tidak bertentangan dengan adat. Mas-mas itu seperti pedopo ini desa ini ada makanan masuk jadi Jadi meetingnya dijual. Jadi kalau mau lihat bisnis desa wisata karena saya kepengen kenapa teman desa wisata datang teman sama desa wisata. Kami jual semuanya. Kami ngelola makanan sendiri, ngelola kopi sendiri sampai dengan kami menjual edukasi pertanian, museum. Tani satu-satunya di Jawa Tengah tempat saya Besok tanggal 22 dirimukan Pak Ganjar Kami punya Ani-Ani 4 jenis Tau ani Enggak. Karena saya sedih Pak oh. kita, kita negara agraris, oh. Di, oh. Kita negara agraris oh. Di, oh. di ASEAN oh. Tapi oh. museum tani kita Berada di Johor oh. Saya kami sudah dibandingkan ke Malaysia Sebelum kami bikin Cuma bedanya kalau musuh Indonesia itu manusianya yang datang Kalau yang di Johor itu Koleksinya yang muta Kami gak mampu kan, itu mahal sekali Kami undang jenengan saya Besok dua-dua diusman empat ya. Ini usaha yang boleh nih Makan, minum, akomodasi Akomodasi termasuk bomstay ya, Kemudian hiburan rekreasi Yaitu daya tarik yang diciptakan DTW, kawasan Kalau jenengan misalnya tidak punya yang dikelola desa Di dalam ada candi Itu termasuk kawasan Oh itu dikelola nanti menjadi rangkaian uh, Schedule perjalanannya Perang wisata pemandu sih mau cocok juga perlu sekali ya, Karena saya pembahannya ini dalam, anda disuruh apapun mau kan Entah itu bener atau tidak, g g gitu kan ya. Itu pemandu Disata-tata informasi persen dan musuh dan sebagainya Ini yang boleh nanti di desa wisata Ya kemudian Prinsip yang harus dijual di desa wisata mengandung musuh ini Something itu sih, bahasa perebesar ada yang bisa dilihat Smoking, smoking, smoking ya. Samping tuduh ada yang bisa dilakukan. Karena di Jawa Wastu kita bisa melihat adat istiadat karifan lokal dilakukan. Kita bisa mencoba membuat dan segala macam di sana. Samping tuh banyak itu tadi olahnya bisa dibeli di situ. Ini hanya bisa dilakukan di desa wisata. Kalau tidak percaya silakan besok jenengan datang ke Prambanan. bayar sektewu tidak mungkin Prambanan bisa dibawa pulang. Atau mungkin jenengan di Prambanan tidak mungkin diajari cara membuat candi. Paham ya? Tapi di kebun dalam bisa Anda mendengarkan cerita storytelling-nya gitu. Karena itu di kawasan. Ini yang saya maksud terkait dengan uh, hanya bisa dilakukan bisa wisata. <kos> nah, 1960, nah makan ini yang saya maksud <kos> desa <kos> wisata dengan <yang> <kos> harus <kos> mampu menjadi tempat istirahat dari suar kota. Makanya ada protes. Yang namanya <kos> homestay <kos> seperti itu <kos> tidak ada homestay <kos> bagus. <kos> Ini gambarannya mekan rumah warga, ya, saya pernah lihat ya, di Lombard, ya, Jok, ya, di Lusana ya, Tenggara juga, di salah satu di salah satu, satu bom stesana itu namanya Tanah Lian. <gulur> Sebulan bulan bulan sekali ngepelnya, ada satu plaster gamar, ngepelnya itu pakai tai terpon. Terpon tahu ya, tai keboh. Saya tanya, kenapa Itu salah satu cara mengusir iman, katanya. Dan memang jadi halus. Ya, di Sasak. Betul di Sasak itu. Di Sasak. Jadi, ya namanya homestay gambarnya seperti ini. Ini saya, saya contohin Ya. Ini di Sleman. Kemudian ini di Langgrek. Harus berangkat di Langgrek. Ini salah satu homestay namanya homestay batik di Langgrek. Ini salah satu sekretaris pengolahnya Dia prosesnya bagus. Rumahnya dulu seperti ini dari papan, tile pun tile model lama. Cuma dia konselnya semuanya batik. Dari spray, bantal, gantungan sampai dengan sandal yang buat ke kamar mandi itu patik, silah. sampai seragam yang punya rumah pun selalu pakai batik Saya tidak pernah, mereka melihat kaos Pani. mungkin karena dalamnya bikin dari batik gitu ah. oh, pakai batik kok Reno. Ya, rumah biasa desa wisata harus menjual seperti ini suasana di desa ini salah satu desa bina saya di desa wisata Panusupan Purbalingga dulu, ya sebelum pandemi Juara dua kalau masalah, ya. Hanya menjual ini wisatawan saya dari Finlandia, ya dua orang. Hanya tamunya itu dia keliling kampung pak. Paketnya berapa? Seratus ribu per orang kalau asing, kalau yang lokal tujuh setengahnya tujuh puluh ribu rupiah. Apa yang dilakukan keliling kampung? Dan masyarakat harus menikmati. Galengan sing dilewati wisatawan. Lima ratus rupiah orang wisatawan yang lewat. Hmm. diambil dari harga paket per jadi orang. kalau sebulan ada 100 orang lumayan 500 rupiah kali 100 orang jatahnya di denger semua ngga mas kapan nonton makanya kalau APTG gitu menikmati <tuk> ini loh desa kita bukan hanya pengelolaannya pak, bukan hanya KGC toh jadi masyarakat menikmati diajak pinggiran Kali ya karena desa ini terkenal misalnya taruh hiji kaya Jalawas tidak punya potensi apapun hanya Kali dan sawah <tuk> diajak telingkampung sebulit. terus Nah, kalau yang punya ini dulunya tidak punya bubuk, tidak plesteran. Sekarang plesteran kenapa? Ini bayarnya agak mahal. Satu orangnya 2.500 naik wong nunggu di sini. Nah, nggak ke wisatawan, nah game ke pengelola. Kami pengelola, isya. Berapa kemarin? empat orang. 10.000. Atau semua gimana? Semua saya melihat masyarakat. Saya memang setting seperti itu. Pengelolanya ya masyarakat. Acap pinggir kali, boleh asing. Kris, melihat orang mandi. Kris! Amazing. Yes, this is a local oh, yeah. lagi Selokan. Lihat orang lagi nyuci. Memang sengaja saya larikan ke Gunung Sewu yang hal-hal tidak -hal tidak pernah lihat. Di bawah orang lagi mandi, nyuci piring, nyuci baju di desa. Naik apa lagi ada orang. Yes, amazing. Orang Jogok, Pak. Yes. Di bawah sudah. Apa namanya? Untuk nyuci ini untuk buang air busa. Oh, ya, yeah. tapi aman, aman. Karena, pak, di tengah Ternyata sudah dimakan ikan. Protes berarti makan siang tadi, kan? kan dari sini, yeah. <tuk> ya, masalah salah. kita, ya, boleh kok gitu loh. Karena <tuk> yang saya, ya, sesuatu yang tidak dibikin justru akan Ya Kalau sekarang kan nggak bisa jualan asing, pak toko aja, agak nganggur ya, Pak. Kalau asing, pakannya itu diterima <tuk> ya, kan? Yang biasanya, baru lima ratus, satu, sakit ratus, diterima ya. Caking satu asing gitu loh Ini yang saya maksud Makanya, kembali lagi, sasarannya teman-teman adalah orang kota desa wisata. Jangan promosi desa wisata ke desa tetangga sebelah. Yang ada, bro, sejarahnya makan desa gratis. Kawan-kawan, setelah lora, ubi. Promosi yang menikmati suasana seperti ini, hanya orang kota yang belum pernah tidur. Orang bule biasa tidur di negaranya pakai spring bed, tidur di desa wisata, di spring bed. Saya foto, saya kirimin VWA, saya kira mau marah, kalau dikirimasi marah. Riz, terima kasih, seumur hidup saya baru pernah tidur ada dokumentasinya. Di risban. kalau di berbaliknya namanya risban ya, kalau di sini? Rizban. Rizban. Tulis aneh toh WBDHTW. Lepuk Rizban noh. Rosaprotes protes itu kuok. Berikutnya, nikmati jenengan jadi homestay. Maka, saya sepakat tadi ibu-ibu yang hafalnya pagi sama Putiti. Mas, barangkali mau saya mandi, sudah ditawarin. Mas, barangkali mau mencoba membatik. yang dimasuk homestay adalah ini. Desa wisata Panusupan, karena di tempat kami itu jualan seroto. Seroto tahu ya soto ya, soto khas Purbalingga itu kan menggunakan ketupatnya ketupat janur. Seroto, jadi tempat kami itu seroto. Besar mini hanya menyewakan dua kamar, karena dia punya dua kamar kosong, punya tiga, tapi yang satu dihuni, yang dua karena anaknya merantau. Ini janda, nanti saya kasih nomornya kalau kepengen ini di sini oh, iya. ya. Umur. <laughs> ini paham, loh. Nah, entah pernah tumbang, itu janda, itu perawan, ya, itu perahon, ya, itu ya, itu perahon, ya, itu perahon, ya, itu perahon, ya, itu perahon, ya, itu dia sore harinya setelah cek-in homestay diajari cara membuat kerokokan ketupat, menik beraktivitas bersama antara penghuni dan wisata itu yang dimaksud homestay pertanyaannya terus neng penghuni homestay pijet gimana? ajari pijat terus sing pemilik homestay melahirkan dukun bayi piye kasih tau sing al, sing gue homestay pr ini ya kan pertanyaanmu kan? Aktivitas yang adalah, contoh, di masa kita contoh banyak gini bapie ibu orang kota tidak pernah membuat kerugian ketupat bentuknya itu macam-macam miring kanan miring kiri blunder dan segala macam malam harinya kalau perlu jangan makan malam bersama makan malam di homestay hasil dari karya mereka bikinlah ketupat hasil yang mereka dimasakin malamnya sediakan opor walaupun opornya opor tempe tahu <guluh> mungkin satu-satunya destinasi di Jawa Tengah yang menjual paket di bulan puasa hanya kami itu di Panusupan karena bisa terliji kami jual paket pesantren kilat pak aktivitasnya ngapain sasaran kami SD IT MTs MI karena apa hanya belajar buat ketupat dan ulangnya dari desa kita, kita kasih kentongan kegiatan ngapain hanya sehari semalam pak jam 1 bangunin, kasih kentong satu-satu, bangunin orang calon pulang ke rumahnya ini buat kami pak? iya dibawa pulang banyak teman kami, mas terima kasih ya, anak kami jadi bisa bikin kerokokan ketupan selama ini kami bingung beli di pasar ini loh saya masuk paham ya? terus nexting angon sapi, yo diajak bagaimana caranya? dikenalkan gitu jangan mengikuti rambut, jadi bagaimana caranya? Pemilik homestay pun harus bisa menjadi pemandu, karena sosialisasi tadi menjadi desa wisata ini bagi yang belum nih menjadi desa wisata. Yang terakhir budaya khas. Nari tadi nari nggak? Bel kabarnya ada ya? Besok oh besok, besok ada tarian yang keramat di sini. Jadi jangan gitu kan kalau keramat, ya. Ini ini seperti inilah. Uh, Tarian ini Welcome Day itu, saya mau bagi teman-teman yang mungkin diberkes kental dengan <tuluh> apa ya Pak? Kalau Welcome Den sin tayangannya jangan dua jam. Jadi Welcome Den seni budaya itu yang disajikan kepada tamu-tamu yang nginap cukup tiga puluh menit. Sama saya mau diulang mas. Ojo oh, e big pak, udah lebih. Welcome Day, mau sampai janturan ngurungi apalagi yang punya potensi pajanan suruh nonton semalam itu kan nggak mungkin gitu loh, mau <laughs> gitu, jadi potensi nanti kalau Sintren cukup tariannya saja, gitu. Gak usah dua jam menyaksikan, bah, akhirnya kalau jadwal berikutnya telat kafe gitu, loh. ya ini, kemudian er, masih punya ini pak di desa ini dengan Lesung, gue ora datang ke Dwi Sabin, lihat lesung tertua di tiga liga. Kita pakai ya? Keren ini, punya? Keren punya? Jelawastu punya, apa waktu itu ya, Pak? Keren, jelawastu punya, sekretariat sendiri, kamar mandi sendiri, karena di sana tidak boleh pakai semen. Saya baru bang, pantesan saya pipis di klosetnya itu dari kayu klosetnya, Pak. Pak Pur, main ke itu tidak ada terbuat dari semen, Pak. Nggak pakai paku pakai paku pakai ya waktu tetap ya Pak. Pakai boleh. Yang tidak boleh itu pakai semen ya. Genteng semen gak boleh ya. Paku. Paku boleh saya kemain. Pokok boleh enggak apa oh. jauh luka kala pakai tali kur. Oh, tapi sekarang baru masuk Pak 2017. Tren ya kalau masuk dalam waktu dipakai putih semuanya. Tidak boleh pakai sendal. keren mah. Ya? Ya? oh sana ya kan? ya kan? memang ini lebih bisa dan sama kan ibu nggak kepleksan gitu loh kayak ada magnetnya gitu loh makanya orang Jalawas itu kuat-kuat rata rata itu duduknya aja di Saka kayak gitu nggak pernah jalan kayak gini gitu bisa arti seperti ini kalau yang di ketinggian wilayah yang kali gua bisa karena pak arti didambakan didabakan seperti ini jadi aktivitas turun langsung yang di dataran rendah, ini jual kak, nandur, jelasin nandurkin nata karo mundur panen biopo, jelasin, jelasin. jelasin. jelasin. Ya. atau yang seperti ini, ini ini tamu saya kapal pesiar merapat di Tanjung Mas. saya ajak ke salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang tempatnya jelengan apa? Garu atau Garu ya? Garu ya? Garu ya, oke ini saya puterin dulu pak, parkirannya di sini. Padahal aktivitasnya di sini. Saya puterin dulu keliling desa pak, sampai di sini saya diprotes. ini kan deket. Ngapain? Ini asing semuanya. Saya mau Peace and Mister. Kalau tidak keliling kampung, anda tidak punya kenangan abadi. Memang kenangannya pak? Tadi dikit nyamuk nggak? Iya. Bentol nggak? Iya. Itulah memoran is tourism village. Memori yang bentol itu salah satu kenangan abadi di desa wisata. Foto upload. <tuk tangan> ada buah, ada buah, satu buah, yang berani mencoba, singduwe kebo, kebonnya udah kebo nguning pemula dari, desa, punya orang, sawah punya orang, disewa sehari seratus ribu, aktivitasnya ada satu seperti ini, dua kebo, orang ngerti bahasa gini, hanya pakai bahasa isara. Eh, eh, <tuk> <tuk> tadi dari cara apa namanya? Mecut ya. Mecut-mecut gitu. Senang. Dia senang yo. Sing senang. Sing luwi senang sing duwe kebon. Kadang nemek dokonge kebone, kadang menyatawane. Senang itu Salah satu daya tarik Ini yang saya maksud jadi yang dimaksud di wisata adalah wisatawan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari masyarakat di situ. Paketnya tidak jauh dari itu. Bukan hanya lihat sendiri doang ya. Kemudian prinsip pengelola yang Jenengan, desa wisata, 1,2,3,4,5 yang terpenting nih, nomor 4 masyarakat harus menjadi pemilik pemain dari wisata Neng nah, Jenengan tidak punya lahan, ajak profit sharing pak, masyarakat ini tidak punya lahan parkir, ajak profit sharing bu, parkirnya lima ibu mobil, sing rong Jenengan, telung ngegu pengelola langsung aja potong di depan gak usah nyewa, gak usah kontrak, itu namanya kolaborasi masyarakat menjadi pemain dari wisata Ya, ini yang dimaksud. Yang berikutnya, ini contoh model kelembagaan. Jawa Tengah rata-rata pakai sistem ini yang saya bikin. Ya, ada pelindung, nanti atasnya ada pembina dan pengawas. Ya, kemudian uh, panggil ketua, nanti saya copykan dengan Bu Winda ya, nah, barangkali bagi yang belum punya gambaran kelembagaannya itu seperti apa. ya Kemudian yang dilibatkan siapa sih orang-orang di dalam pengelola desa-peserta satu, dua, tiga, empat, lima, yang terpenting cari orang-orang yang berpikir nomor delapan nomor pasang bersedia korban waktu, tenaga, pikiran karena yang terbanyak yang mau ikut kalau sudah jadi bro aku ikut, nah itu orang-orang yang harus kita binasakan pak cari orang-orang ini banyak kok di desa strateginya yang dijalankan satu dua nomor tujuh yang terpenting naik mengelola sudah dibentuk Tiga tahun, kok pengelolaannya nggak dapat bayar? Kayak bayaran, bubarkan pengelolaannya. Betul, kita evaluasi Betul. yang tidak produktif orangnya, apa manajemennya yang tidak bagus, ganti langsung, Pak. Saya selalu target sebelum empat tahun. Ada yang sampai sekarang sudah dua periode, jadi pengurus belum pernah dapat bulanan. Ada. Dapatnya bulan-bulanan. Nah, bulan-bulanan bulan-bulanan betul-betul betul. Nah, bagi yang baru, kalau yang sudah lama pasti sudah melakukan ini. Yang baru, memulainya adalah satu pemetaan apa akses potensi daya tarik SD pengelola sampai dengan oleh-oleh. Yang sudah jadi, biar bangkit lagi cari pak pengguna sospek di desa wisata ini dengan ada berapa ribu? Mas Parani pilih Sensus, ya yeah. cara sensus kerjasama dengan pemerintah desa kalau ada orang mengurus surat pernyataan, surat keterangan, daftar vaksin kasih formulir kecil untuk mengisikan nama akun medsosnya IG, Facebook, nomor WA fungsinya apa? membangkitkan kembali, bikin promosi masar mengeser desa wisata kami berhadiah giveaway satu buah televisi 29in leker terbanyak hadiah diambil di balai desa di malam launching kami sampaikan giveaway hmm. namanya pak paham ya? Ya, ya ya itu harus melakukan pak kenapa Jenengan katanya kita kan harus promosional online sih debitik pung desa orang nanti percuma apa semakin banyak yang share hmm. orang intern desa akan semakin ratingnya jenengan di google semakin tinggi Hmm. itu baru di intern desa aja. baru kita merambah keluar. Dan nanti saya jadi lebih detail lagi terkait dengan promosi. Kemudian yang menjadi mana kelihatan, unik profesional selalu ada yang baru ingat di desa wisata harus ada seksi tim kreatif yang memikirkan bagaimana caranya ini sudah ramai bagitang. Biasanya orang desa wisata lagi ramai, oh ramai, bu ingat semakin ramai cepat, semakin cepat bubarin. Maka lebih baik sebulan sekian ribu, dua sekian ribu, tapi jenengan ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, Pak akan datang lagi Mas, ke mangrove lu, wah kayak kentok -kaya mas Yuk ke cemara yuk, kayak kentok, -kaya tapi ketika misalnya rup lu, nih aku ngontong orang mau kok saya kena sebulan Ya itu selalu ada yang baru pak, harus ditarget. Tim kreatif ini benar-benar orang yang selimpih ini keluar, melihat dunia luar ya, Melihat dunia luar Oh trennya ini, begini ini, trennya ini, begini ini Kemudian, Ma kemas, wisata, melihat potensi sekitar, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Nah, yang tidak ada laut. Kayak Jalawasi tidak ada laut. Jangan bikin lembung deh, Pak. Mahal banget, Pak Ampung. Mentang-mentang ada air di gunung, bikin wisata perahu. Bikin lembung. Modalnya 2 miliar. Girirannya, gaweannya terang. Orang udang-udang bawang. orang udang. Ini jangan, Pak. Lihat potensi sekitar saja. yang Jangan dipaksakan kalau tidak ada lainnya -lain. Ya. Hmm. ini yang banyak bisa dikemas keseharian, sederhana, potensi sejarah jenaka religi sampai dengan mistis saya paling senang kalau ada desa istri betul mistis bapak ibu semuanya selamat datang di desa misalnya jenaka tepat di belakang saya adalah mata air yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar nenggup si langkor ikhtat, mesti sejarah, mesti wisata mana? <laughs> maka jelasin wisata religi siapkan pemandu yang kelihatan semuh tapi ngomongnya lancar, Oh, jangan kusaruh mesti dikira junjung-junjung masalahnya. Di belakang kami tepat mata air yang diremakan oleh bagas kita. Bisa mengobati segala macam penyakit, Bapak Ibu. Kencol, kencol, kencol. Senyum, senyum, Ini yang saya senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, hal senyum, di senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, senyum, Gak boleh, kalau sejarah storytelling, sejarah harus serius dengarkan. Jangan sampai salah masalah kuala Ya, contoh Tradisi sekarang kanan bisa dijual kok Ada merti bumi, sedekah bumi, jangan masuk tiap tahun ya Pak Sayang, belum kesempatan Pak, nonton minum-minum ya. Biasa seperti ini ya Bapak Ibu ya Oke okay sedekah bumi, merti bumi, setiap suro yang biasa dilakukan oleh masyarakat jadikan event desa wisata jualan paket jangan ya banyak belajar dari Bali, Dieng Dien. yang biasa pakai pakaian biasa pakai pakaian patek ganti pakai pakaian tradisional naikkan jarak pengelola desa wisata perangkat desa naikkan jarak, kalau tidak jara naikkan kambing lah, gak apa-apa gitu harus ada satu yang baru belajar dari Bali, Pak Memandem, sorry, me membakar jenazah di Bali itu jadi paket wisata, Pak, di desa wisata. Saya agak ya saya agak ide gila. Kita kan punya mengkakani, memandikan jenazah ya. Kenapa menjadi paket wisata Mau perbedaannya, sana itu ngapin sudah ada jadwal, nih di tempat kita gak ada jadwal kematian. Gitu. Bedanya itu toh gitu Di Bali itu mau menikah ada potong gigi ada potong kuku diupacarakan kita pun sama ada metoni, menuju bulan kenapa nggak jadi event? ini memang butuh kreasi loh. maka bikinlah event yang tidak ada di tempat lain kalau rambut potong gimbal yang adanya di dieng maka ciptakan di Brebes. contoh di Bali menciptakan event tradisi budaya yang sudah ada turun temurun jadikan event desa wisata mengundang masyarakat melihat, membayar paket contoh ini hanya bisa dilakukan di Bali, tidak di Brebes. Cipokan Wah. Jadi Bahasa Anemong ya. Bali, umet Omed umet, Ini hanya bisa dilakukan di Bali, tidak di Jawa Tengah Bayangin kalau di Brebes ada, saya daftar jadi peserta Enggak, masalahnya ini saya pernah, ini paketnya itu kurang lebih 125 ribu hanya penonton Jadi di lingkaran ini penonton ini tidak boleh, jadi dijaga Dan wisatawan di luar umat Hindu di Bali tidak boleh mendaftar jadi peserta ini harus umat, uh, orang Hindu harus percaka, harus ngetes <tuk> cara ngetesnya saya gak tau ngetesnya gimana perjaka tuh gadisnya mungkin di ngetesnya malam apa saya nggak tahu? Omet-ometan. <tuk> anehnya, anehnya bikin keren ini tidak boleh bersu bersuami yang cewek yang cowok tidak boleh beristri dan tidak boleh seperti ini hanya boleh memegang lehernya. Ini yang saya baca di story nya Dan cipokannya pokoknya boleh. Ini gak boleh. Iya, siapa? Afsu, ini hanya seperti ini, Tok. Oke. Surondu. Saya punya videonya sebenarnya, terus saya enggak akan puter nanti nanti takutnya ini karena di luar daerah bebas. Takutnya Pak melipet kalau sepeda di Jogja gitu loh. Kan sakernya kan itu, Tok gitu. Loh. <tuk> akan nah, datang. Kalau yang mau datang salah supulah nanti di Umar silakan. Jadi ya. jadi dipanggul sama pecalang, pecalang dioyak kayak gini. Tarik lagi. Sebelum ditarik ada ritual setelah berciuman untuk menghapuskan dosa-dosa besarnya diguyur air yang didoain oleh pendeta. Yur, iste pecalang, de pata. Sangat akan eh aku hilang ya disiram. Bayangin. Berselip uang sih, ya, sama mendeta, dosa aku hilang. <laughs> <laughs> ini yang dibagi, makanya satu selama yang lupa. Dapat makan eh, nasi apa, nasi dari besek makan siangnya. Cari calon di tempatnya, jadi ada bambu gila ya sudah itu. Mungkin ciptakan karena dalam gila, misalkan di mangrove gitu ururuan wow. ngapain gila nggak mau ngapain gila kok enggak masalah gitu ciptakan sesuatu yang tidak ada di tempat lain ya di tempat lain tidak ada ini di Bali kalau gila cara kalau gila ya. bisa kok itu hal-hal yang berbau nah, nanti yang terakhir alur wisata saya kira teman-teman harus menyiapkan ya terutama yang baru karena alur berwisata adalah seperti ini gerbang payang prakeri loket dan sebagainya Ya, yang terutama punya destinasi nih yang sudah jalan dan bagi yang belum atau mungkin punya air terjun dan sebagainya Anda harus mengemas dari yang pertama dari depan gerbang desa wisata dikemas dengan baik dan kearifan lokal tidak perlu di Musrembang pakai tugu ratusan juta enggak perlu desa wisata Musrembang Des bikin tugu desa wisata berapa? 120 juta emang eman lebih baik gerbang desanya seperti ini saja, sederhana Kenapa? Karena ini menjadi account, orang mau datang pasti foto dulu Pak di gerbang Saya jamin Sama kayak yang didengar, pertama datang ke hotel pasti hotel apa? Cepet Tapi nih hotel, hotel yang ala kan ada foto di foto Jijik, kalau tempat karokan, orang mungkin selfie sel sel <tik> Ini teman-teman di Bandung sudah melakukan Kalau nah, perlu ciptakan, ada yang pakai disk? Pakai disk ada yang memakai dari pemerintah desa? Ada ya? Saya ceritain Pak bikin icon yang tinggal di tempat lain lorong kejujuran taruh di depan balai desa tulisi lorong kejujuran barang siapa yang melewati kesini kepeleset berarti dia jujur tidak jujur gitu loh si kelewat perangkap -perang desa Peserus, kasus, terus wah ketaruan gitu. ini contoh jadi hal yang berlaku contoh contoh udah ada ya yang kedua gerbang sudah ketemu ingat pengelola desa wisata, pengelola daya tarik wisata, pengelola destinasi, pengelola parkir itu adalah pengelola manusia yang pertama kali ketemu dengan wisatawan. Maka harus dibina. Bagaimana punya destinasi, jaga yang nyusah, jaga parkir itu jangan tempatkan orang yang nyusah tanda da kutip tindikan, tatonan, ragutik gondrong, rita komitor. Sang oh, jaga loh itu. Telinting sang jaga loh kebersihan gitu. kan resi resi yang saya temui jangan seperti ini, Pak. Saya tidak menyindir yang kontrolnya mas Teguh dan kawan-kawannya. Saya hanya kepengen mengadarkan dengar. Gambaran desa wisata dilihat dari juru parkirnya. Kalau juru parkirnya ngeri, tindikan tatooan, ya, katakan pada bolong. Rata-rata benar saya menjumpai piknik ke desa wisata kok di dibawa gitu. Kenapa, Mas? Takut dirumai lah. betul ya. Dan saya jumpai rata-rata kalau juru parkir tidak pernah dibina tentang sadar wisata-sadar pesona Tir! Maaf oh, no, ya mas Saya belum pernah melihat juru parkir yang Selamat datang di desa wisata kami Silahkan parkir wow. sebelah sana. Toilet sebelah sana Hilingnya mau ditiripin apaan ya Ini tiketnya Selesai Terima kasih atas kunjungannya. <tuh>. Belum pernah saya melihat desa wisata 2022 awali dengan catatan seragamnya Juru parkir seperti ini Wow Walaupun tidak dikata Datang di menggabung parkirnya sebelah sana menunjukkan loket sebelah sana parkiran sebelah sana jalur evakuasi sebelah sana itu jurupakan apa? ini orang yang pertama ketemu soalnya dengan wisatawan kalau tidak dibina bahaya pak jeleknya destinasi juga kadang tergantung ini ya bagi yang tidak mau dibina binasakan berikutnya loket saya berapa kali teman-teman berbes sudah ada yang destinasi berloket pak tolong nah, sekali lagi minimal lah. Karena banyak dia tuh, Juru lah kan tua-tua pak berbus pak. Orang mangrove, orang cuman rambut, <_EN _> <_EN _> Bisa yang cuman itu. Eh mau tanya aku mangrove yang ren. Tapi bisa karenya yang ren. Pak silahkan jemukan datang ke Green Zabir, Karyawan saya semuanya cewek, Tidak ada guru loket yang laki-laki. Daya tarik. Daya tarik. <guluh> Daya tarik, Minimal seperti inilah, judul-judul. Huy! Kenapa? Ini saya bocorin, Pak. Keramahan di loket, destinasi wisata ya. Keramahan di loket, kenapa dilakukan perempuan? Kenapa perempuan yang mampu menangani komplain secara maksimal, 100%? Silakan dibandingkan dulu laki-laki beli tiket, si mau wong adon jujulinnya salah, uang kembali ya gak apa-apa, boleh gitu <Yoran. tuk> tapi ini si jaga wong lanang si keku ibu-ibu wajib <tuk> gimana sih mas, gak <tuk> pernah berusaha? betul, karena laki-laki sama-sama gimana wanita ya, ya, ya maka perempuan di gerbang pertama tiket <laughs> ya, mas saja karena kami pengalaman, ya. karena kami pengalaman curhat juga. Nek nah, kebun dalam Pak Topo sebagai diretung bundes menyeting pemandu ini bana. Nek dia bong lantang jelas sekomplain. Gimana sih mas pedale rusak? Mas itu kauesti, perempuan. Jadi ini masuk yuk gitu, Pak Topo. Ini yang saya maksud. Ya kalau tidak ada ya silakan disilah silah. Ya. Saya sarankan sih perempuan pemandu. MC kemudian loket, kalau perlu ciptakan juru parkir perempuan <San> itu daya tarik yang membuat ramai pengunjung datang <San> eh? narasumber silakan perempuan tidak makan yang narasumber beda, narasumber kan jam terbang mas beda. <San> ya? kemudian fasilitas pendukung wajib harus disediakan standarisasi ya pasti ini jelas di dalam pergurus juga sudah diatur petunjuk jalan ya, plak, tidak usah uh, kayak disup lah mahal, cukup pakai kayu dengan catatan ditulisin cat fosfor kalau malam nyala, contoh, ada peta atau mau membuat beberapa bahasa, nah, ini di desa wisata penting sari, sama saya, saya keran kepada racun jempol yaitu petunjuk informasi menggunakan tiga bahasa, Jepang, eh, Mandarin, sama bahasa Indonesia. Saya kemarin ngisi di Madiun, dia bikin jamban, eh sorry. Jeding, saya baru tahu jeding ternyata kamar mandi Mas jeding siapa? Karena kan banyak pertanyaan Tapi jangan bikin kakus gitu ya Kamar mandi, WC, kakus gitu. Kemarin di kudus juga rencananya petunjuk jalan mau menggunakan bahasa Arab Kenapa? Biar dia bisa menjelaskan Mustahil, mustahil berarti jalan buntu. mustahil bisa dilewati gitu ya. Misalkan seperti itu Saya berkata sama Malibu ya Pak Topo ya Malibu orang tulisan kalau kilometer ngantri ya minta ampun Pak makanya saya ceritakan toilet di gilisabing, toilet saya menjadi spot foto tanya mas Tebu toilet batu saya jadi spot foto padahal memumpes stigma ya. petunjuk jalan, ada Nengi yang terjadi nih kalau sudah ramai muncul warung-warung seperti ini nih ini bukan di berbes lah, tapi inisialnya ya berbes Mereka mungkin tanya. ya enggak berbes, enggak berbes tolong konsep warung, kalau sudah ramai maksudnya kan bermuncul masyarakat itu terlibat tolong dibina minimal warungnya seperti inilah di konsep ini dijadikan pak malam, hanya jualan pakai telok bekas tapi kalau di desa, desa wisata lebih cocok seperti ini hanya jualan menduan kopi, popmi hanya kalau dikemas warungnya sederhana seperti ini, keren tapi dua jenis warung ini dua kursi yang membuat nyaman dan membuat kenangan paling abadi yang kursinya ayunan pesan kopi panas, diun dari belakang sama temennya, kopinya nyiram mata itu kenangan paling abadi berisal kemajirkan contoh, boleh seperti ini yang menggunakan sektor Walaupun ini satunya nanti mangrove, harus dikemas Pak, mulai sekarang Kenapa? Sekarang misalnya keluarga yang notabene dia melihat saya kebersihan Ya, ini terkait dengan warung Berikutnya, boleh kursinya pakai seperti ini, enggak perlu menengah-menengah Digulung, digergaji, ini menjadi daya tarik, Pak Dikasih toples Sumbangan kebersihan Perawatan Untuk foto, loh. ini contoh-contoh saja yang sebenarnya bisa didapat di desa intinya seperti ini. Gazebo bisa dibikin seperti ini, saya ambil di Karimun Jawa Di, di Mangkros sama Semarang cocok Karena ini model panggung di karena ini saya ambil fotonya di uh, Mang, uh, Karimun Jawa Ini bisa jadi hotel loh Tapi hotelnya hotel yang sariah ya, jangan cetri ya, cek in, ya, out ya, jangan, ini bahaya Terus tidak ada kok, berbes sama semua, saria konsep toilet dikemas dengan baik desa wisata jangan amburadul jangan seperti ini biasa kawasan laut dan kota ini saya beberapa kali datang banyak nah, pundi ini pak ini punya destinasi nih ini punya destinasi desa wisata katanya nggak punya anggaran, Pak saya cuma pakai terpal. <laughs> <laughs> tapi kan kami sadar Pak, tetap pakai kloset gitu loh. Jadi nggak boleh. Ini kan dikemas dengan baik seperti ini. Guglin, <coughs> ya. desa wisata di alam, guglin Pak, pakai toilet bambu. Dengan catatan naik toilet kloset bambu ya klosetnya jangan bambu dua tinggal binggal. <laughs> Tisunya nanti daun-daun jompring loh Tetap konsep modernisasinya internasional. Toiletnya jongkok. Kenapa toilet internasional untuk bule jongkok? Karena apa? Orang bule itu tidak bisa buang air secara jongkok. Makanya harus duduk. Kalau jongkok barangnya bule itu kandas. Jadi, kenapa? Luar yang apa ya? Kamu takut kan nyasing itu kan gerakan jongkok juga mau kenapa? Loh ini, ini jawaban mereka. Prisik yang kalau dijawabkan, terus kalau saya Cokok, ini yang saya itu ketawa. Gitu. ini sebenarnya gambarannya. <tuk> <tuk> <tuk> itu sebenarnya. Nah, konsep, konsep toilet bambu di desa wisata, ya. Kalau oh, kok bambu, saya punya toilet bambu di green shopping, Pak, tapi pa, dikit gitu, misalkan, Pak nanti bisa dikit. <tuk> bambunya dibelah cara <tuk> kerjanya seperti ini, gabungin titik kalau perlu dibahas kalau, dibahas, ya. kalau perlu ciptakan di berbes, salah satu di bikin ban stop fasilitas bikin yang dari jongkok dalam satu kamar jongkok duduk berdiri bikin satu lagi toilet lesehan sehat misalkan <laughs> Nanti saya tunjukkan salah satu destinasi wisata toilet di Singapura kayak apa nanti. Saya tunjukin pak kenapa? kita harus idenya juga gila kalau jadi kalau dengan gila oh, percuma. Contoh Vietnam dan Thailand kurungan ayam jadi toilet. Mas dari luar tidak bisa dilihat tapi dari dalam keluar bisa ngeliat karena Thailand Vietnam dia menjual wisata yang ricet yang perang maka toiletnya di alam, Tetap klosetnya kloset jongkok ada kacanya, Mas sudah pernah kesini kloset duduk kloset, iya kloset duduk green sabin toilet bambu, gabion gabion itu kayak beronjong kali wisatawan foto bukan, bukan terus, apa namanya, ini lawangnya pintunya itu dari slot jaman pendekan itu loh Langan. besok boleh mencoba dan boleh sedibanding tempat kami gratis ya, teman-teman ya, aku ngertiin ya. jadi ada duit, duit <tosuk> tapi <nantan. tosuk> spadebu ya pom bensin Ungaran Semarang kalau dulu masih berbayar ya dia enak semakin banyak toilet yang dibikin semakin banyak bisnis wisata mampir tanya mas teguh nah, nek pom bensin nggak ada toiletnya orang apa kalau sekarang lebih baik karena toilet gratis ya tapi ya ada yang bayar sasarannya sama karena anak tolak pengarang ini adalah di jalur Gaza jalurnya bakso bu depannya persis anak-anak keluarga mampir, ini keren sasarannya anak-anak jadi anak-anak yang pipis baru ke mampir, yuk bu pipis lagi, enak bagus toiletnya dulu. kalau dulu bisa kali pipis 2000, kalau ini bolak-balik pinglim maka itu boleh ini baru kemasan toilet Singapura di satu toilet, sofa ini adalah sofa 3D gambar di tembok. Kalau kita buang, seakan-akan foto cepat kayak nggak kelihatan buang air atau buang air di sofa. Ya. Kalau dengan mau ngerganit, toilet biasa 2000 keluar jagadipat lagi mangemu. Berargumennya bapak pipis ya 2000 foto gak foto 2000 pipis 3000 foto. Misalkan zaman dulu ketika ini di Singapura. Kalau perlu ciptakan di desa wisata. Toilet memoriam para pejuang para di desa wisata Lurah pertama ketua pengelola ada itu Itu gila namanya itu itu gila itu. Namanya itu gila Ini dari toilet itu sudah menarik apalagi destinasinya gitu loh. Berikutnya, betul tempat sampah Kita bahas nih satu-satunya Yang banyak keluhan adalah bersihan Tempat sampah di dalam, di luar harus steril, tertutup ya bikinlah seperti ini dari botol kalau sampah pantai rata-rata botol ekoprint ya. yang terakhir penanganan sampahnya di teman-teman Bantul nanti bisa besok kalau ada kesempatan mampir mengelola sampah parangtritis menjadi daya tarik jadi sofa yang warna-warni ini adalah guntingan bungkusan kitela taruh di gunting di dalam botol ditaruh di botol jadi kursi jadi paku. ini dijual pak 700.000 pak satu set ini 1.200 panggung dari Jadi tembok <kuh> Sustainable Tourism Wisata berkelanjutan Ini yang saya maksud Ya, Contoh produk daya tarik wisata Ini saya jelasin yang terakhir, promosi Yang pertama, ciptakan branding Paket wisatanya Nah yang jaringan wisatanya adalah sawah pertanian Ciptakan namanya <tuh> jangan wisata paket Nadur Wisata kumpul kebun Wisata makanya bapak-bapak api juga lah sebulan kita saya, ngedusi kebo angun kebo peluhu karo kebo gitu. jadi hal, hal seperti ini, yang kedua contoh, wisata merah, nepet sama dan sebagainya ini saya contohin, nah nanti promosi yang terakhir ini di, di slide terakhir, sorry saya akan tunjukkan lagi <tuh> saya cuma banyak-banyak, tapi karena waktunya seperti harus jam keren yang dimaksud wellness tourism, kolaborasi inovasi, ya dengan ada pengrajin membuat cangkir dari bambu Isinya adalah peta ubu, peta rempah, peta jahe, kopi Masukin ke dalam sini, ditutup, di pita Ini menjadi souvenir Witness <tuh>. Tourism Orang akan paham, oh saya beli Oh saya beli cangkir, dapat ubu Ada yang mengatakan, saya beli ubu, dapat cangkir Mereka akan menyeduh, di situ akan dipotong <tuh. <tuh. souvenir desa wisata berbes Ada bambu, ada pengrajinnya, ya. Yang tidak ada, cari yang ada. Filmestourism. <laughs> yang ada itu bisa ke sini. Apa? Yang ada kan itu. <laughs> Jafri. Satu itu kolaborasi kenapa Di tingkat terakhir promosi ini harus menarik, Pak. Kalau perlu, ciptakan perlengkapan makan di tempat jenengan desa-desa. Tidak boleh pakai sendok, tidak boleh pakai pilih souvenir yang lain, wilderness, tourism, wisata, kesehatan kain bekas jahitan percak dikemas menjadi souvenir yang, yang kesulitan souvenir di masa pandemi ini cari pak karena ada beberapa yang makan tidak boleh ngambil sendiri ini harus pakai tarlata sendiri jadi jalawase cocok datang ke jalawase tidak boleh bawa sendok, tidak boleh ada semek ciptakan dari kayu isinya adalah Okay, isinya souvenir wisatawan yang berwisata di desa wisata sendok dari kayu sorry bambu. sendok dari bambu supit dari bambu sikat diciptakan karena ini dihomstay masalahnya ya. sedotan diciptakan dari caran bambu sama alat bersihnya semakin basah semakin enak Terus terus terus. Dikemas dalam satu seperti ini. Berikan ke wisatawan pertama kali datang. Kayak tadi itu datang. Ini apa? Ini souvenir Jadi makan di sini nggak perlu pakai sendok. Bawa perlengkapan sendiri. Nggak bawa? Pakai tangan. Gimana caranya? Makan nanti akan terjadi kebiasaan. Akan dikenal di masyarakat. Jadi dengan datang kemana pun. Sendoknya apa? Nggak usah. Saya sudah bawa sendiri. Terus ambil bukan ini belum ada yang menciptakan desa wisata. ini hanya saya kemarin nyuruh sampel ke pengrajin untuk memasukkan teman-teman ada sih yang saya bisnis akhirnya hotel memesan ini untuk souvenir di kamarnya homestay jadi gak hanya nginep tok, setelah nginep ini souvenirnya dikali tulis homestay, orapathia jelas misalkan <tuh>. misalkan, misalkan ini yang saya maksud. Business e turisme bisa ya pak? iya bisa ya? ya kan jahitlah kira-kira susah di nah yang terakhir, ketika nanti membuat branding nama tempat wisata, nama paket, tolong belajar dari produk ini jangan lihat keping minum, ya ini udah luar sah sudah saya seminar di mana-mana pak, tulisan desa wisata, sebuah icon branding, logo, tolong belajar dari Pak kola dari saya yang kecil sampai sekarang, tulisannya tidak pernah berubah botolnya tidak pernah berubah, diganti ungu saya belum enak melihat ini yang dimaksud dia memperkuat diri brandingnya bahwa coca-cola ya ini, tidak ada coca-cola itu bentuknya warnanya hijau, ada sih tapi patah, tidak paham ya, dari dulu sampai sekarang tetap tulisannya latin, di Arab pun coca-cola tidak tulisan Arab tetap latin coca-cola di Indonesia, Jepang, sama tetap coca-cola tidak pernah berubah, karena bagaimana kuat branding maka saya banyak belajar dari ini dan konsonan vokal yang disebutkan ketika membuat sesuatu produk, itu enak disebut. Coca-Cola, makanya kemudian bikin Pesona Indonesia. Paham ya? Taman Mini Indonesia indah, kedauan, rata-rata disingkat TAM, Taman Impian Jaya Ancol lebih bergeming, Ancol yuk. Dunia Fantasi karena konsonannya nggak pas, disingkat, Dufan. Brebes Ejen Karolian, kedauan jemli, Green sapi, in in. Yuk ke Green sapi, ada sih kata belum. Yuk ke Green sapi, padahal bukan Green tapi Green karena hijau. Kenapa saya perpaduan bahasa Inggris dan bahasa Jawa? Biar-biar bisa biar tahan bertanya. Green hijau sapi itu apa sih? Ternyata sawah. Kenapa enggak hijaunya sawah? Karena semakin orang menarik dan mudah diucap, orang akan datang ke perjanjian. Tepuk tangan untuk berbisnis. mau belajar nanti banyak lagi ciptakan sesuai dengan yang sesudah ini saya tidak dapat uang endos dari Coca Cola tapi ini bener ilmu yang kami terapkan ketika saya membangun sebuah destinasi dari Coca Cola yang terakhir. Kamu jadi produk kita situasinya seperti produk ini di Rosima Nagasaki dibom pabrik susu rusak ada salah satu minorusi rotak doktor menciptakan susu yang diimplementasi berguna melalang tubuh yang sedang Corona seperti ini dia menciptakan jadi sangat susah dia menciptakan sesuatu yang dari kesusahan itu percayalah bahwa pandemi ini nanti banyak orang yang mau pilih. maka belajar jadi yakul Dimanapun berada botolnya tidak pernah saya beli botol botol gedul, nah ya, itu tidak ada, kecil bisa dibawa pulang kemana-mana, bisa beli ijen, bisa beli rentetan, produknya kecil sekali, ya, Pak 15 ribu juta botol terjual di seluruh dunia, ada 22 negara yang menjual dan membuat pabriknya atau mengolahnya, kalau Indonesia itu disukabumi bisa kemana-mana dan ini salah satu produk marketingnya semuanya yang jualan adalah perempuan salah satu tidak ada saya pernah salah satu Yakult itu yang jualan so. yang kayak gitu perempuan dan dia pinternya marketingnya itu target sehari harus habis saya soalnya berapa kali ngomong dua tentang marketing sehari dia harus habis seribu botol kalau tidak habis bukanlah jawab kantor jadi marketingnya ini dia harus punya showcase atau kulkas di rumah untuk menampung setiap kali seribu ngambil seribu ngambil seribu ngambil Marketing, ya. Semakin dia terjual, semakin dia untuk, semakin dia tidak terus, semakin dia rugi Terlapainlah marketing yang selalu dilakai Maka saya sarankan marketing yang di depan jendekan semuanya sudah jadi marketing Saya pun sebagai manajer di sana, saya jadi marketing Dengan catatan, kami punya Ketua Pogda, Ketua Pengelola, sekretaris Budahara Sampai dengan jajarannya ke bawah harus jadi marketing semuanya Dengan catatan, kita punya MOU Barang siapa yang membawa tamu, menginap, bawa tamu rombongan ke tempat desa wisata maka 10% dia mendapatkan dari nilai transaksi Maka karyamkali semangat Maka yang berlomba-lomba seperti itu Di dalam saat gajian Gajinya beri-beri pak Yang orangnya menang main media sosial Malah gajinya gede kenapa? Dia ngesap di grup mana pun datang lagi Saya pun sama ketika pendapat tamu dari manapun Mas Teguh datang, saya ada reward Sekian persen, sekian persen Jadi nanti berlomba-lomba pak Itu yang harus diterapkan di teman-teman paham, Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya, daerah <tuk> ya, <apa kasusnya> terakhir, <tuk> enggak enggak ini ini destinasi enggak usah, karena teman-teman di wisata bukan destinasi. <tuk> pesan saya hanya ini, saya sudah melakukan. kalau dengan mau jadi pengelola yang sukses, desktop dari siang sukses, desk yang sukses, bumdes yang sukses, empat rumus as ini harus diterapkan. satu mau kerja keras, dua mau kerja cerdas, ikhlas tuntas yang paling sulit yang saya garis bawahi memang. Sulit. Tapi kalau ada bisa empat hal ini saya jamin tidak akan lama dengan pendapat uang kertas. Tepuk tangan ya. uang kertas. Eh terima kasih dari saya bisa dibaca orang Jawa Wastu. Mantap mantap tepuk tangan untuk Bapak semuanya. <Susur> ini sedikit sharing dari saya Se selama saya jadi pendamping desa wisata itu dari 2006. Ya, jadi saya paham wajah-wajah yang hanya ikut, -ikut toh, yang semangat, yang tidak semangat yang duitnya itu, saya paham termasuk yang ada di sini yang main-main luto baru kita turun, baru balik tekan desa terus, nah, biasa ya, lah gitu. saya paham sekali gitu. auranya sudah kelihatan, tapi saya lihat berbes memang season ngeruliannya yeah. nah, ini, uh, nanti kalau yang tidak ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi nomor saya ada pertanyaan? tidak ada, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.